Hai semuanya, di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara merubah suara ke teks tulisan. Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara membuat transkrip tulisan dari suara dengan mudah dan tanpa menggunakan aplikasi apapun. Silahkan simak videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Untuk merubah suara ke teks tulisan di sini ada dua macam ya. Untuk yang pertama adalah suara yang dihasilkan secara langsung dari mikrofon, seperti kita ngomong ya. Dan untuk cara ini sangat mudah sekali karena pada papan keyboard biasanya sudah disediakan untuk fitur ini. Jadi tinggal kita ngomong maka untuk tulisannya akan muncul seperti ini. Nah seperti ini teman-teman ya. Dan itu mungkin sangat mudah dan kalian bisa melakukannya. Nah yang agak sulit ini yaitu merubah e, audio yang sudah jadi ke teks tulisan. Dan untuk melakukannya ini sangat mudah sekali ya. Kalian tidak perlu menggunakan aplikasi apapun. Di sini kita hanya menggunakan browser internet lalu kunjungi situs transcriptor.com. Ya untuk memudahkan silahkan kalian klik untuk linknya pada deskripsi video saya ini. Selanjutnya pada situs ini kita diharuskan login menggunakan akun Google ya. Saya langsung saja login menggunakan akun Google. Ya, Setelah berhasil login, kemudian kita pilih di sini select a file untuk memasukkan file audio yang ada di HP. Berikutnya sekarang kita cari untuk file audionya. Oke, ini dia untuk file audionya perekam standar ya. Kemudian setelah itu kita pilih untuk bahasa. Di sini untuk bahasa audio adalah bahasa Indonesia. Jadi kita masukkan di sini Indonesia lalu pilih upload audio. Oke, okay, tunggu prosesnya hingga selesai. Kemudian untuk nama file audionya di sini kita pilih. Berikutnya tunggu beberapa saat hingga untuk transkrip atau uh, teksnya muncul ya. Dan ini memerlukan waktu 1 hingga 2 menit. Kita tunggu saja hingga selesai. Oke, okay, untuk transkripnya bisa kita lihat di sini. Ya, sesuai dengan audionya ya. Bisa Anda lihat dan di sini untuk kata-katanya sempurna, nggak ada yang kelewat. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk membuat transkrip dari suara ke tulisan. Semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.